Anjing kontol Kontol ya anjing Guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kab yang pastinya Gimana kabar kali ini Apakah kalian semua baik-baik aja Semoga kalian semua sehat walafiat ya Dan Inilah dia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 Silahkan boleh banget nih kalau mau di follow akun Instagram gue Bantuin gue biar bisa followers gue 10 juta Biar bisa ngalahin Raffi Ahmad ya Biar bisa naikin haji Orang tua dan rakyat-rakyat yang tidak mampu bisa jajanin temen Ngaruh-ngaruh Oke langsung ya Ini udah ada beberapa video kita dari atas atau dari bawah nih? Kita dari atas dulu kali ya Apa nih? Apa nih? tutorial mode silent Makasih Bang tutorialnya tinggal cara pelakunya yang bunyi ini susah setiap apa sih apa sih jangkrik ya dikasih apa nanying kok jadi nggak bunyi lagi <laughs> Jahat banget sih, dikasih oli tadi, dikasih oli atau dikasih apa kali nih? Waduh, oh, itu cara bunyi ini dari sayapnya ya, gue loh Jangkrik bunyiin tuh, bunyiin lagi, bunyinya tuh dari situ, ternyata gue pikir dari mulut atau dari apa gitu. Ternyata dari sayap, gak ketebak loh anjing. Kasian bro, jangkriknya bakal jomblo seumur hidup sih. Kan suaranya yang bisa narik perhatian jangkrik betina kacau kacau kacau itu air apaan iya tapi ya memang berisik sih kok gimana ya kan kok bisa kepikiran kayak gitu iya ya kok bisa ya kepikirannya dia cari tahu di mana di Google anjing oke okay, next video equivalent exchange anjing malah barter bro went to bro went to back rooms sini barter system Apa nih? Kucing apa anjing ada di kolong mau dikeluarin ya. Oh kagak kagak mau dia dikeluarin. Mau dikeluarin. sih udah terus. Oh anjing ketukar sama anaknya. Lololololololololololololol. Hahaha. <Garney> <Garney> anjing ya keluar anaknya masuk aneh banget anjing. Bisa gak bisa nggak kelihatan sih. Itulah makanya pentingnya ibu-ibu menjaga anaknya ya. Malah dituker sip, anjing. Apa nih? Ini bahasa apa nih? gua nggak ngerti anjing Portugal anjing udah aku pause jadi anaknya nggak ketindihan, tapi ngarusi anjing di pause anjing ini juga gue pause tapi udah dibawa nih, udah kegencet deh, jadi Mister Gepeng anaknya, <tai> <tai> makanya ya untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, tolong lebih diperhatikan anak-anaknya ya, jangan sampai seperti ini apalagi sampai diculik. Soalnya katanya belakangan ini lagi banyak tuh rame penculikan anak penculikan anak ya, oke okay, next, Weiss. apaan ini gaya punggung dong, oh kodok, lah iya anjing gaya punggung bangsat kodok ya, ini gaya kodok model baru ya guys ya, anjing, gak mau bunta anjing. Dengan santunya dia berenang ke sana kemari anjing, belum pernah lihat kan katak renang gaya bebas kecuali di One Piece. <laughs> di One Piece apaan juga semuanya aneh-aneh anjing, nanti kita praktek renang gaya katak tapi gaya punggung katak bagus, bagus, bagus, bagus. Untuk para guru, Untuk para guru olahraga yang ada di sekolah-sekolah tolong. Banget, sekarang kodok berenangnya udah gak kayak gitu lagi ya. Sekarang gaya punggung sudah berevolusi. <laughs> Oke, okay, next, nih? kawan, gak ada akhlak. Ketika lo punya teman yang rasa magernya udah melekat, apa ini ada telepon? Dua-duanya lagi santuy, chill. satunya lagi mau ngangkat telepon akhirnya ngalah Halo <laughs> anjing plot twist anjing Ay, tahu nggak ini kenapa jadi lucu in video ini menjadi lucu karena karena karena karena karena dua-duanya santuy coba yang satu baperan ngamuk nggak mau lagi cabut gue pulang deh mau di sini dikerjain doang itu jadi nggak asik pasti tapi karena dua-duanya santuy dan ketawa makanya jadi lucu gue penasaran apa sih yang bikin dia santuy dan ketawa kayak gitu tuh oke okay, next apa nih cara apelah Wah bahasa mana anjing ini? Ji anjing kontol, kontol ya anjing. Itu apaan sih mainan ya dildo atau apa sih? Buka enggak nggak nyadar? Oh merem, buka apa merem cowok. Bisa-bisa dia nggak sadar anjing. <tuk> nggak. <tuk> anjing airnya sadar anjingku ada ada titit di muka gua pasti kata itu ini apaan titit siapa anjing <laughs> lucu banget sih anjing lucu banget sih gua bisa kepikiran ya anjing nyukurin bok bapaknya gantinya sisir jadi kontol lo anjing <laughs> gantinya sisir jadi kontol ini belum sadar nih. Pas cowoknya ke sini, saat nah tuh udah mulai tuh. <laughs> Oke okay, next, ini video yang terakhir ya. Ada video apakah ini? Ini masih dari negeri yang gue nggak tahu ini bahasa apaan ya? Apaan nih? Oh, manusia ini manusia pendek, anjing, kecil banget ya lah Tidak lah tindak kecil tindak banget anjing setiga tangga doang tuh anjing <laughs> itu kalau dibuatakin udah kayak tuyul, fiksi anjing udah badannya kecil, iseng lagi goblok enggak <laughs> ada kayak bohongan sih anjing masa udah ada karis-karis di depannya ya anjing Ini nggak mungkin dong pikiran dari si bocil itu nggak mungkin. Pasti teman-temannya itu yang Sini, udah kayak udah kayak tembakan ya. Hanyi. Itu pasti teman-temannya tuh yang ini main tuh yang ngapus tuh anjing Soalnya buru-buru-buru, mau ke enggak nggak? lempar-lempar, lempar lintasan, lempar, lempar lari-lari, lari lucu banget kecil Keciluhan nih orang ya, berarti lu bayangin nih amat tiga tangga ini hampir sama cok tingginya cok tuh beda dikit dinaik tangga sulit anjing ini manusia terkecil kayaknya nih anjing anjing aneh banget oke sekian reaction kali ini semoga kalian semua senang semoga kalian semua terhibur dan semoga kalian semua bahagia ya Nonton video ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wira, vesti cabut.